Hai uh, bay ay Yohanas usikum wanafsipitakwaah pito atihi wato ati rasulihi Haiwabbiti Sali awamirihi wajiddibi Anjami inawahi Hai wabit sunnah rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam Wasunnatil Khulafaur rasyidin al-Mahdiin radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, kaum muslimin Rahimakullah kita bersyukur kepada Allah, kita masih mendapatkan karuniaNya, nikmat dan rahmatNya, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim hamba Allah. Bila udurin kalau tidak ada udur kita menunaikan kewajiban kewajiban kita yaitu mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya. Kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk melangkah. Dengan kaki kita menuju majelis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Wa'idaki lalakum apabila dikatakan kepada kalian tafassaku fil majlis. Jadi berlunggar-lunggarlah kalian, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis, Kaya majelis suro, majelis permusawaratan, musawarah di antara kita kaum muslimin, atau majelis-majelis ilmu. Atau majelis-majelis yang di situ ada nilai kebaikan-kebaikan, Tafasaku supaya kita ini lunggar Ya, sakilah, maka Allah akan memberikan kelapangan atau kelunggaran. Nah, itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita Bermajelis itu adalah labil ilmi Untuk menuntut ilmu Supaya kita Dinaungi hidup kita itu dengan ilmu Supaya kita tidak salah jalan Agar kita ini yakin Amal-amal ibadah kita itu Berdasarkan ilmu dan itulah nanti yang akan mendatangkan keuntungan kebahagiaan untuk kita. Waktu kita hidup kita mendapatkan pengetahuan, pengetahuan dalam persoalan tinul Islam. Kemudian ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada bekal Paling tidak ilmu yang kita pelajari Yang mendatangkan manfaat kepada kita itu Akan menyertai kita Akan menjadi kebaikan bagi kita Sampai nanti menghadap kepada Allah di yaumil kiamat pada hari kiamat Ilamatel insan Ingkoto'a amaluhu Ilamin salas Tiap orang Tiap manusia itu Kalau sudah jatah hidupnya habis Artinya Isden Meninggal dunia ya. Itu semua Amal-amal Soleh dan kebaikannya itu Terputus Jadi terhalangi Mendapatkan manfaat kebaikan Illa min salasin kecuali Tiga amalan nah, Amalan ini akan menyertai terus Walaupun kita sudah meninggal dunia Dikubur Apalagi nanti ketika berada di hari kiamat yaitu sadaqotun jariyatun yang pertama yuntafa'u bihi yang kedua yang ketiga kita punya anak soleh mendoakan kepada kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya tiga amalan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus menerus mengalir kebaikan-kebaikannya Maka salah satunya kita ambil peluang itu Kita kolabul ilmi Kita belajar ilmu di Islam ini Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. -akhir. Demikian juga Dengan ilmu Dengan kita mempelajari Dinul islam Melalui sumbernya Kita itu harus Menjadi orang yang yakin Menjadi orang yang beriman Penuh dengan keyakinan Terhadap apa saja Yang datang kepada kita Minan kawal wal maw'idah Dari nasihat-nasihat dan maw'idah Yang jelas Nasehatnya mau idonya itu jelas Datangnya dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam Harus ada Keyakinan Bertambahnya ilmu Disampaikan kepada kita Itu menambah Keyakinan kita Memperkebal keyakinan kita Bertambah mantap Keyakinan kita Sehingga ketika kita beramal itu Berdasarkan keyakinan, berdasarkan iman, sama orang kalau tidak punya ilmu hanya menurut persangkaan lumrah. Kenapa tidak ke masjid? Lumrah karena hujan, kan begitu? Lumrah karena hujan, hujan deras, padahal. Menurut ilmunya hujan itu Min ahadi al -udur, Salah satu dari udr Salah satu daripada alasan untuk tidak mendatangi sholat berja, berjamaah Nah kalau kita mengetahui ilmunya Ada hujan artinya juga berilmu Yang memakmurkan Masjidnya juga berilmu Maka seruanya Tidak Atau bukan Hayya ala solah, Tapi seruanya Adalah Sholatu Firrihal Atau Kalau kita Pelajari di dalam Kitab-kitab hadis itu Ada yang mengganti Haya ala itu Dengan ala As firikal Dua kali Yang kedua Solufibuyutikum Jadi boleh pilih Antara itu Jadi sholatufirriha As -sholatu fir Asolatu firikal atau tidak pakai itu tapi salu fi atau yang kedua azannya itu lengkap Allahu akbar sampai Allahu akbar lengkap baru kemudian ditambahi Ala asolatu firikal dua kali. Ala ash-sholatu itu kalau pakai hayalas sholat. Jadi ada dua praktek kita boleh memilih. Pertama sesudah asyadu'ana Muhammadar Rasulullah itu salu ikum dua kali. Kemudian hayalas sholat dan seterusnya sampai takbir. Atau yang kedua hayalas sholat tetap tidak usah diganti sampai selesai Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah begitu nah, kemudian ditambahi ala assolatu firrihal nah itu Mu'adhil yang punya ilmu Mantan. kalau ilmu itu sudah datang kepada kita kaum muslimin jelas sumbernya dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, yang menyampaikan kenapa kita pakai akal kita, kenapa kita pakai logika, kenapa kita ini ragu-ragu. Wong -ragu. tinggal menjalankan saja kok. Wong syariat itu loh, diturunkan oleh Allah untuk diterima, diimani dan diamalkan. Kenapa harus ragu-ragu? Enggak biasa, Pak Ustadz Lah makanya dibiasakan. Kalau kita menghidupkan sunnah yang tidak biasa dihidupkan Kita mendapatkan pahala Kemudian juga pahalanya terus-menerus apa Berlipat-lipat pahalanya itu Orang yang menghidupkannya terus-menerus juga Kita ini ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan pahalanya Ini hal penting yang perlu untuk kita perhatikan Karena sebagian dari kalangan kita mungkin belum yakin Atau ragu-ragu Untuk menjalankan sunnah Orang yang beriman Itu kalau sudah datang Nasihat Jadi Mau idotum mirrabihi Nasihat datang dari Allah Jelas dalilnya Al-Quran ataupun hadis Itu Beriman Kemudian Men taati mengikuti saja itu demikian juga bapak ibu kaum muslimin rohimakumullah kalau kita mendengarkan atau kita mendapati sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak bisa menghadiri majelis majelis atau panggilan dari allah ya itu adalah udur sholat wajibnya kita di rumah itu tidak di masjid demikian juga yang di masjid ya, bersama dengan imam disunahkan untuk apa menggabungkan dua waktu sholat karena hujan. Ini tidak hanya karena hujan, sebenarnya menjamak itu tidak hanya karena hujan, karena safar, ya, karena sakit pulih, kemudian juga karena... Sesuatu yang sangat emergensi hmm. Tidak bisa tidak untuk ditunaikan Boleh digabungkan Karena hujan Ya karena perang Atau karena Apa gitu, Pilai latin mati rotin nah, Pilai latin mati rotin Baridatin Karena situasi Kondisi yang sangat Dingin sekali jadi, sangat dingin, tidak hujan. Ya. Pokoknya dingin sekali, menyengat. Bahwa dinginnya itu boleh, itu dijamak Jadi, tidak harus karena hujan. Makanya, kita perlu ngaji. Dengan ngaji itu, kita harus yakin ada ilmunya. Kita amalkan Al ilmu, kok belalapau, qa wal amal. Ada ilmunya, nabi yang bilang, sahabat juga mencontohkan, kenapa kita harus ragu. Ragu-ragu kan sebagian dari kalangan kita kenapa tidak bisa tidak hadir hujan nah. tapi ketika kenapa tidak dijamak Lalu nanti masih ada waktu nanti masih ada waktu misalnya kan bisa nanti sesuai dengan waktunya ya padahal disunahkan untuk menjamak di waktu Hujan, menurut para ulama, itu kalau bersama-sama dengan imam di masjid menjamaknya bukan di rumah, madam. Kecuali kalau yang musafir beda lagi. Nah bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pelajaran untuk kita. Jadi kalau kita ini Mendapati ilmu Jelas sumbernya Al-Quran Yang bicara Hadis-hadis Nabi SAW yang suih Sampai datang kepada kita Yang harus kita Bangun dalam diri kita itu Adalah Al-yakin Yakin Beriman Yakin Kemudian tidak perlu ragu ragu impun ragu-ragu untuk mengamalkan sunnah kita kan tidak perlu untuk ragu-ragu, harus yakin lah kalau sudah dijamak atau sudah sholat isya seperti keadaan hujan sudah sholat isya bagaimana apa nanti perlu sholat lagi lah pun sholat impun kan disu, apa, diberi ruksok untuk menggabungkan atau menjamak dua waktu Nah kadang-kadang di kalangan kita sebagian itu masih mengedepankan logika Mengedepankan akal Padahal kita menjalankan Dinul islam itu tidak berdasar akal pikiran Tapi berdasarkan wahyu risalah datang dari Allah dan Rasulnya Jadi harus kita bangun prinsip demikian ini yakin apapun beritanya kalau Allah yang bicara Rasulullah yang bicara nah kita ini tidak boleh ngotak-ngatik kalau dohirnya seperti itu muhkamat sudah tidak perlu kita takwil-takwilkan dengan logika kita dengan alasan-alasan pikiran kita tidak karena Jinul islam itu tidak berdasarkan akal dan perasaan pikiran tapi berdasarkan wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bicara dalam sebuah hadis yang soai, layuk minu aha hatta yakuna hawahu lima Jadi belum beriman salah satu diantara kalian kata Nabi. Kecuali kalau sudah hawa nafsunya itu mengikuti syariat ini. Mengikuti Dinul Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru dipandang sebagai orang-orang yang yang beriman. Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah, ini adalah prinsip iman kita. Ini adalah akidah. Ini adalah perkara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al Quran. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi prinsipnya, kesimpulannya, kita ini harus yakinlah dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak perlu kita ini ragu-ragu, atau kita ini menggunakan akal logika, pikir kita harus dikalahkan dengan dalil nas. Jadi, tidak ada pendapat kalau sudah Al-Quran dan sunnah bicara. Tidak ada pendapat kalau Quran dan sunnah sudah bicara. Pendapat itu harus dikalahkan, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Parutuhu ilallahi wa rasuli", supaya mengembalikan semua perkara-perkara atau persoalan kita itu kepada Allah dan rasul Nah kalau ini menjadi prinsip dasar keyakinan kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran uh, Maka sungguh nah, ini adalah prinsip dengan tali yang sangat kuat Berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat Nah itu adalah orang-orang yang beriman untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian dulu ya, Insya Allah akan kita lanjutkan babnya pada waktu pertemuan berikutnya. Aku luhulihada, washtaufirullahi walakum, alamin